Jadi beli semacam macam buah banyak banyak buah pegi kita beli. Sudah lama ada banyak ide bahaya, gini lah akhir. Oh, banyak duit. Kenukan. Nah. Beli. Iye ya, cie, aku ada kayak mak. Kenapa nenek? Kenapa ya, ketok pajak sini nih? Kupere mak lah, aku ke rumah dadema rupai mak di sini. Oh, ya. akor, sekarang duitnya akor. Ngapa kena ke rumah kami dis? Kau nak ngantar nih kayak mak? Kau dapat dari mana? Panen deh. Panen. Maling lah kane nyaman namaleng <tuk> banyak acak-acak bayi panen kami nih Emang eh, kade batang ah dade cuma kade batang dade kade dapet dari mana ya Bu panen lah, panen punya tetangga antepang <tuk> jarang-jarang makan minum ini mbak bagai beli mana klub udah menurutkan, kan berikan emak Masalah diberikan, sudah keluar lagi, minta Saro Bagaimana? Oh, oh. Bagaimana? Bagaimana sudah menurutkan? Udah coba ya, tuh, menggabungi rajin, rajin oh, Gak jadi banyak duit kita, udah habis-habis Namun beli pemakun nyaman no. Banyak itu cuma, Saro minta ya, kan kita nak makan mbak Namun, Saro, anak kuasa gitu Pokok Pak Mbak tu harus pegawai lah rajin-rajin. Jangan sekali be makan mak biar irit. Jadi bak pun ndak dinuik gak pegawai. Nyoro mak kurus karek. <tuh> <tuh> <tuh> Astagfirullahaladzim. Allah. <tuh> Ngapain mak kayak bak di sini neh? Mojok. Wih udah terti malu lah ketua agik mojo. Tunggu, tinggi si batang pinang. Ditiup angin patah pelepa. Dengar. Kami di sini bukan bertunang, hmm. tapi kami berdua sedang berkisah. Tuh, kami sedang bagi kisah orang yang bertunang. Bertunang. Hmm. Jangan ka piktor. Ku percaya ampun lah. Ndak ada semendak percaya. Gig ya, jauh-jauhan, ringem ku. Orang duduk dak percaya. Udah jahat aku, cuma Cika udah diusir Makanya diusir, orang tengah makan pisang, keselak Udah, aku, beli kan ke sini nih Aku nyari, kayak balas ke sini, mana pisang aku beri tadi? pisang, minta Lah bubur kali Habis pisang Abis, nah. pula, Udah diberi tadi, oh Nge-rebas dulu bintain Oh, tapi pisang udah nge Nih Kulit nih, mbak Habis pisangku di oh, sangkub tuh lah kualat putih <tuk> oh. gom namanya. ah di sangkut oh. potong betik memakai badi Badik diisi di dalam sarung Sudah diberi diambil agi Itu namanya buruk sigung